oke okay, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama oke okay guys lanjut ke preset yang kedua ya Oke, lanjut ke preset yang ketiga. Oke lanjut ke preset yang keempat ya Seolah-olah Agora bicho <SILENCIO> vai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 Oke okay, lanjut ke preset yang ketujuh guru, kok di mana? Ah di Oke lanjut ke preset yang ke-8 ya. Oke lanjut ke preset yang ke-9 ya. Dan Oke lanjut ke presiden ke-10, guys. Oke lanjut ke presiden yang ke-11. <intos> <intos> Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-12 ya Wow Oke okay, lanjut ke Preset yang ke-13 oke okay, lanjut ke preset yang ke-14 oke okay, lanjut ke preset yang ke-15 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-16 ya Oke lanjut ke preset terakhir yaitu ke 17. Oke okay guys mungkin segitu aja dan presetnya ada di komentar guys ya. Seperti biasa kalian bisa ambil sendiri ya. Oke okay, mungkin segitu aja dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.